Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, Wilovers, serta Lestar Lovers, dimanapun kalian berada, di kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar.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 baiklah persahabat selalu manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita dan kabar terbaru di malam hari ini perhatikan di unggahan pertama persahabat ya kita lihat ini luar biasa persahabat ya tentunya suatu kebahagiaan yang mana lesi kejora ternyata ini bukan endorse persahabat ya untuk tentunya membeli sebuah Makanan dari Mama Dish Kitchen persahabat ya masya Allah. Di sini kita lihat ada sebuah kalimat. Masya Allah, Dede sayang, baik banget sama Mamah. Alhamdulillah dapat support. Review sebanyak ini, kalau harus bayar endorse dede luar biasa, mahalnya mamah-mah tuh sanggup, kata itu persahabat ya Pantas rezeki dedek mengalir deras, Masya Allah, Tabarakallah, yang balasnya sehat, selalu bumil soleha, Masya Allah banget persahabat ya Tentunya biar Allah yang membalas kebaikan dedek lasti kejora kita lihat di sini banyak tanggapan komentar yang sangat luar biasa dari para fans sejati, yakni dari akun Trisni Brahma, dan mengatakan, masya Allah, saya kira endorse ternyata tidak benar-benar anak baik Buddha Baby luar biasa bangga persahabat ya, masya Allah mudah-mudahan anak baik ini selalu dimurahkan rezeki dan selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan, amin ya Rabbal alamin. Dan ke kabar selanjutnya ada kabar bahagia untuk kita semua, persahabat kita lihat di sini ada sebuah unpostingan. Tentu kita salvoknya sama info yang di atas di persahabatnya dari Antv. Ada acara Cinta Abadi Leslar Baby Moon Turki Sabtu dan Minggu jam 13.30 Waktu Indonesia Barat. Wow, Alhamdulillah persahabat ya acara Cinta Abadi Leslar ini. Tentunya tayang seminggu dua kali Hari Sabtu dan Minggu jam setengah dua siang Masya Allah luar biasa Akhirnya tentunya doa kita dikabulkan di persahabat ya Mudah-mudahan saja ratingnya bisa naik Dan kita fokus persahabat ya Untuk mendukung karya-karya dari idola kesayangan kita Dalam pusingan tersebut juga banyak tanggapan komentar yang diberikan Dari akun Instagram Mukminat ini mengatakan Sabtu dan Minggu cinta abadi Leslar Alhamdulillah, tuh bersahabat ya Akhirnya, tentunya dikabulkan juga nih doa baik kita Masya Allah, mudah-mudahan selalu bahagia Dan selalu tentunya memberikan kebahagiaan terus nih Dari adalah kita untuk kita Dan kita juga support yang terbaik untuk karya dari Leslar Entertainment